Al al Allahumma Allah. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini sedang Anda saksikan program spesial kami, program yang menyajikan informasi seputar bulan suci Ramadan dan tentunya juga hanya ada di bulan suci Ramadan yang dikemas secara hangat dan santai bersama Kurma Kuliah Ramadan. Pada kuliah Ramadan kali ini saya Anissa Adelia sebagai host akan berbincang seputar perkara yang merusak pahala Ramadhan Tentunya bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga narasumber yang sangat kami hormati Yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jumhur Hadi MA Mungkin langsung saja kita sapa nih Bapaknya narasumber kita pada hari ini Jadi Assalamualaikum Bapak gimana kabarnya hari ini, uh, gimana puasanya nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, puasanya insyaallah sudah memasuki hari ke-8 uh -uh, ya? ya, Sehat, alhamdulillah Alhamdulillah, ya. mungkin sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita pada hari ini Boleh nih pak diceritain dulu kesehariannya di, bul di bulan suci ramadhan ini gimana? Apakah oh, ada ya. perbedaan gitu kan diantara hari-hari biasanya? Hmm uh, kalau rutinitas kita di bulan Ramadhan ini agak beda ya hmm. Tapi Yang pertama kalau kesahariannya kita akan selalu di Kemudian kalau malamnya kan kita salat terawih Ada tadarusan juga Dan juga saya uh, membina masjid juga kan hmm. Jadi ikut juga tadarus di masjid juga hmm. Alhamdulillah sampai saat ini keluarga dan saya Bisa menjalankan puasa dengan baik dan sesuai dengan tentu dan agama Alhamdulillah, nah perlu diketahui juga nih pemirsa Setia <tuh> Rapat TV uh, narasumber kita pada hari ini itu adalah mudir dari Mahat Al Jamiah UIN Raden Fata Palembang dan beliau juga aktif di kegiatan masjid di UIN dan tentunya juga beliau ini orang yang sangat tepat untuk kita ajak berbincang mengenai tema kita pada hari ini, <tuh> mungkin langsung saja nih Ustad kita masuk ke tema kita yaitu uh, perkara yang merusak pahala Bulan bulan Ramadhan yeah. uh, Mungkin bisa diceritakan dulu nih Ustaz secara singkat mengenai Tema kita hari ini Perkara yang merusak pahala Ramadhan Ya, yeah. perkara Tema kita kan perkara yang merusak Pahala bulan suci Ramadhan Bagi yang puasa eh uh, Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W an anhu Anhu Kuala Rasulullah S.A.W ham satu asya'ah Tuhbitul sauma al kazibu wal ghibatu wal namimatu wal yaminu wal gumusu wal ada lima perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa atau merusak puasa itu yang pertama dusta yang kedua al ghibah mengomongin kekurangan orang lain bergibah ya, ya yang bergibah atau ini ya atau apa namanya merumpi <gibah> yang ketiga yaitu namimah adu domba Ya kalau kata orang Palembang itu dua Rai dua nah. belas <laughs> dan yang keempat yang keempat bersembah palsu dan yang kelima memandang dengan syahwat. Nah hmm. lima pelangc jam ini bisa menghilangkan pahala puasa hmm. hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Hmm. Ya. Jadi kita nggak ada yang didapat di States, cuman dapat haus laparnya lapar, saja. Ya haus dan lapar aja dia dapat enggak ada pahalanya. Ketika nanti di Yamil Mahsyar Allah memanggil As-Sa'im, As-Sa'im Ternyata kita gak dapat panggilan, kenapa hmm, kita hanya mendapatkan haus dan delapar. lapar saja yeah. Terus uh, langsung lanjut nih Ustadz ya yeah. uh, Katanya nih kalau tidur berlebihan di siang hari itu bisa menjadi salah satu hal yang merusak uh, pahala di bulan suci Ramadan Boleh nih gimana kalau menurut pendapat Ustadz tuh oh atau yeah. gimana baiknya gitu Benar sekali, kalau tidur kan dari pagi, dari sahur, tidur sampai maghrib, nak buka baru bangun, pasti ya itu kan bukan mendapatkan pahala, tapi kan hmm. mendapatkan apa, ya nggak ada pahalanya sama, sama sekali Rasulullah SAW melarang kita tidur habis salat subuh sampai menjelang zuhur itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW untuk tidur dan yang dilarang juga tidur, tidur setelah salat asal itu dilarang juga tidur, kenapa dilarang? Kalau habis subuh tidur kita akan kehilangan rezeki. Kalau kata orang-orang tua kita kan, hmm. kalau orang tidur habis subuh maka rezekinya diambil oleh burung. Nah Sada kalau juga ini ya, rezekinya dipatok ayam. Ah, dipatok ayam ya juga kan. Keduluan oleh ayam, keduluan hmm. oleh burung. Jadi jangan sekali-kali kita tidur habis subuh. Kalau tidur habis asar itu banyak mendatangkan penyakit. Hmm. Nah itu sangat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu untuk tidur habis asar, dan juga habis subuh menjelang zuhur. Mm -hmm. Kalau mau tidur menjelang zuhur 15 menit aja, atau habis zuhur, bisa tidur sebentar. Gitu. Mm -hmm. Apalagi di bulan Ramadan ini kan orang ber, uh, kadang, kadang salah kaprah katanya, tidur juga dihitung ibadah. Mm -mm. Tidur yang dihitung ibadah itu kalau tidur sebentar. Yeah. Tapi kalau sudah itu kan sholat, apa tadarus. Nah, mm. tidur menghilangkan ngantuknya saja. Kalau tidur seharian, tidur Bangun, tidur lagi. Ah, ini, ada jadi nggak ada ibadahnya, ibadah ya, Ustaz. ibadahnya disitu, ya. Nah, jadi pemirsa Sedia Rafa TV, uh, tidur yang baik di bulan secara Ramadan itu bukan berarti tidur seharian di bulan secara Ramadan, tapi ada waktu-waktunya juga. Bukan hmm. Jangan salah Kapra, uh, tidur di bulan secara Ramadan juga dianggap sebagai uh, ibadah, namun tidak seperti itu. Maksud dari... Mm -mm ungkapan tadi, jadi uh, lanjut nih ustad, iya. uh, katanya juga, Bentar. oh iya nih, kalau katanya juga nih, kalau melakukan ibadah apapun itu di bulan suci ramadan itu pahalanya tuh luar biasa berlipat ganda, mm -hmm. tapi kadang tuh ada saja orang yang menganggapnya itu biasa saja atau terkesan itu menganggap hal sepele dan uh, tetap menunaikan menuna, ibadah puasa, tetap mendapatkan pahalanya, jadi tapi orang itu menyepelekan gitu Ustadz Oh iya, orang ya kadang-kadang menganggap suci Ramadan ini kan biasa-biasa saja Padahal hadis Rasulullah mengadalkan bahwa bulan Ramadan itu ada bulan umatku. Di sana mm -hmm. dilipat gandakan amalnya. Rasulullah bersabda, Kulu amalin ibni Adam, yudha apu hasana asru amthaliha ila sab'i mi'a Itu kata Rasulullah. Setiap amal anak Adam itu digandakan kebaikannya itu 10 kali sampai 700 kali di bulan puasa. Mm, Maka sangat rugi kalau orang menganggapnya biasa-biasa saja. -biasa yeah. Sangat rugi sekali. Kemudian... Allah juga berfirman dalam hadis kudusinya Puasa itu hanya untuk Allah Dan Allah sendiri yang akan membalasnya Jadi kalau amal-amal yang lain kan dia melalui malaikat dicatat dan lain sebagainya Tetapi kalau puasa langsung Allah yang membalasnya Kenapa? Karena puasa itu sangat rahasia Yang tahu hanya orang yang puasa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain tidak tahu kita aja di sini kan pura-pura kan lesu padahal kan kadang-kadang sudah habis bakso udah mangkok di bawah. Kan itu kita nggak tahu ada diam ya, ya sekali ya, kata orang Palembang. Pura-pura lemas dia kan padahal sudah makan pempek. Nah, sudah habis kan, es sebotol. Kan. Nah, iya benar itu. Iya. Yeah. Nah, jadi pemirsa Uh, sangat rugi sekali rasanya kalau kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadhan ini hanya dengan tidur-tiduran atau bermalas-malasan dan tidak mengisinya dengan kegiatan beribadah. Padahal banyak sekali ya Ustadz kegiatan beribadah yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadhan ini. Banyak sekali. Uh, uh, bisa dengan Tadarus Al-Quran atau apalagi nih Ustadz kira-kira nih? Kalau secara kecil aja, senyum aja kan ibadah nah, tapi jangan senyum sendirian, itu kan dilipat gandakan, kalau darong lewat kan kita kenal salam, senyum itu sudah dilipat gandakan, hmm. pahalanya bahkan ya uh, apa namanya Hawa ini apa orang puasa itu hmm. itu lebih bagus lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi Masya Allah orang-orang nah, <laughs> yang puasa itu tapi jangan diembus-embuskan pada <laughs> nanti di, pingsan ya Nah, ini Allah yang menilainya Allah hmm. yang mengatakan bahwa lebih bagus lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah hmm. subhanahu wa ta'ala jadi sangat banyak sekali kecil saja kita membuang duri di jalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Apalagi membaca Al-Qur'an, tadarusan malam, salat malam selain witir kita selain tarawih dan witir kita tahajud dan salat-salat yang lain, maka Allah sangat melimpahkan gandaan pahalanya. Dari 10, bahkan sampai ke 700 kali lipat gandanya. Hmm, Masya Allah, ya. banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bisa juga dengan ini Ustaz, uh, biasanya di bulan Suci Ramadan itu ramai-ramai uh, anak muda, atau dari hmm. yang muda hingga yang tua-tua uh, juga tuh uh -huh. sering bagi-bagi takjil, gitu oh, kan. Iya. Nah, bisa uh -huh. juga padahal ya dengan seperti itu. Iya, apalagi memberi makan orang yang lapar. Mm -hmm. Salah satu hadis rasul itu, Tut ilmu jian, memberi makan orang yang lapar, kayak memberikan takjil, kalau ada orang yang puasa kita kasih makan atau minum itu sangat dilipat gandakan hmm. pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah kita mengupas tuntas secara rinci nih tema mengenai tema kita pada hari ini nih Ustaz. Ya. Uh, boleh nih Ustaz memberikan tips dan trik kepada mahasiswa UIN Raden Fatah itu gimana nih cara agar tetap uh, menjaga pahala di bulan suci Ramadannya ini. Oh iya. Uh, tips supaya kan puasa kita sehat ada apa ya ada hmm, pahalanya ya yang pertama kita kalau di bulan puasa ini jangan banyak tidur terutama habis subuh dan habis asar yang kedua uh, hindari minum minuman es hmm. karena itu kan uh, melemahkan membuat kita lemah dan lesu, eh ya. mau salat aja kita malas bawaannya mau tidur. Yang kedua jauhi pergaulan yang memang akan membawa kepada hal-hal yang negatif, uh. seperti tadi kan memandang dengan syahwat, ya, itu tidak boleh. Kalau bagi yang putri kan jangan berpakaian-pakaian ketat sehingga uh. mengundang hawa nafsu bagi yang putra. Iya. Begitu juga yang putra jangan mencari hal-hal yang negatif dan itu akan membuat pahalanya hilang dan dia hanya mendapatkan haus dan, dan lapar saja, saja. Uh. Iya. jadi nah itulah pemirsa tadi beberapa tips dan trik yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Indra dan Fatah maupun juga anak-anak uh, muda lainnya gitu hmm. yang pertama tadi bisa dengan apa tadi Ustaz, yang pertama yang pertama jangan tidur sehari ah, jangan tidur sehabis, sehabis tubuh dan sehabis asar iya. jangan tidur seharian lah ya Ustaz, nah, ya. perbanyak ya, ibadah seharian, gitu, seharian, gitu. Ibadah. terus yang kedua tadi Eh, uh, kurangi untuk minum es mungkin nah, di waktu berbukanya, iya, ya. Ustadz, ya, berbuka. Uh, mungkin minum es di waktu berbuka tuh cuma sebagai nikmatnya tuh sebentar saja, sebentar tapi setelah itu, itu malah meng mengundang... eh. Uh, yang buruk gitu, Iya Bagusnya kan kalau berbuka itu dengan teh yang hangat-hangat oh, kuku hangat -hangat. Yang panas itu. Jangan kita, memang kalau sebelum berbuka ini apa saja, kayaknya enak ah, semua. enak kan? semua, semua di meja kan. <laughs> Nanti ketika duluan yang diambil es, yang lain nggak bisa iya. lagi, kita habis. itu Cuma lapar mata doang, Ustaz. Iya. Yang ketiga tadi. Uh, yang ketiga, ini. ya gak apa. Ma Mahasiswa yang putri, jauhi pakaian-pakaian yang ketat, yang mengandung eh. Kemudian yang putra juga, jangan mencari hal-hal memandang kemana-mana. Sehingga apa menimbulkan gairah dan syahwat. Itu akan mengurangi pahala puasa. Dan yang terakhir itu tadi, menjauhi pergaulan yang membawa kita ke dampak yang buruk nah, ya Ustadz. Ya, nah. nah ini aja kan HP aja, dengan HP ini bisa aja mengurangi pahala puasa. Nah, cat chat chat ah, ke mana kita chat ini. Mm halo-halo -hmm. ah, kan padahal itu membawa kepada hal yang negatif. Itu mengurangi pahala puasa. Jadi hati-hatilah kita dengan itu. Yeah. Mungkin sampai situ dulu ya Ustadz pembahasan kita pada kali pada hari ini yeah. Jadi terima kasih kepada Bapak Dr. Randas Jumhur, Haji Jumhur Hadi MA Yang telah berkenan hadir dan uh, menemani kami dalam kelihatan Ramadan pada episode kali ini yeah. Dan juga semoga apa yang telah Ustadz sampaikan tadi dapat diterima oleh Pemirsa Setia Rafa TV Dan juga menjadi amal jariah bagi kita semua Amin, uh, Terima kasih pula kepada Pemirsa Setia Rafa TV yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir Semoga uh, Puasanya tetap lancar dan juga tetap semangat dalam menjalankan puasanya ya. Amin. Um, mari kita jalankan mari kita jalankan dengan hikmat dan ketulusan yang penuh agar tercapainya keridhaan dan mendapat syafaat yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Program Kurma akan kembali dengan bahasan dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya Anisa Adelia sebagai host yang beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.